Channel, like. jujur, and subscribe. Uh, Pak, yang menjadikan bapak bahagia apa, papa? punya anak yang soleh, terus punya keluarga yang sakinah bawa bawa terus sama punya rezeki yang halal dan taibat. Biasanya. Kalau Pak Iman, menurut versi Pak Iman apa? Iya. anak yang yeah. sehat, istri yang Baik, baik. ini Ini iya. Nantinya adalah bapak ibu sekalian. Ini kita harus hati-hati dengan pikiran ya, Pak. Nanti siakan berlalu, tidak ya, tertarik, tidak bisa. Ya. Oh, nggak bisa tertarik. Oke, silakan tutup mata Anda, Bapak. Nanti biar merasa sangat ini bahagia tersebut. Silakan tutup mata Anda, Bapak. Di depan Anda ada pohon yang di pot yang dia warna coklat dan itu menempel di bumi, sangat berat. Anda jangan mampu mengangkat pohon yang ada di pot itu. Karena pohon itu beratnya satu ton bagi Anda, bagi Anda, Pak Dodi, dan Pak Imam. Sangat berat beratnya satu ton bagi Anda. Ya? Baik, satu dua tiga Anda akan bisa melepaskan ya? ini tangan ini, namun Anda kesulitan mengangkat pohon itu. Satu dua tiga, silahkan buka mata Anda. Ya. Oke, bisa dilepas, silahkan angkat Pak ini, Pak. Pakai dua tangan aja, Pak. Nih, uh bisa ya. <susur> <tose》> <navigasi yazar> kayak, bisa. Iya, bisa sekarang, Pak. cukup? lagi, Pak? Lagi, Pak. bisa oke, berapa dan di bumi sekarang, Pak. Beli, saya Pak berani, berani, pak, hmm, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, jatuh berani, berani, jatuh berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, berani, nih berani, berani, berani, Hmm. Ya. Yeah. <laughs> Kaget dia, Mbak dulu, Awas jatuh. bisa ya. Oke okay. lah. <laughs> <hanya, Ayu, ayu, ayu. laughs> berani berani berani berani berani udah anak yang luar biasa Anda akan kerjakan instalasinya dengan dan Anda percaya diri bisa menyambung luar biasa sangat luar biasa Anda akan mencoba menis, ini mengatur listrik itu menyambung nyambung dan lain-lain dan Anda Anda akan sekarang memperbaiki ada mobil yang semakin susah sekali sudah mogok aja terus nggak bisa diperbaiki dan Anda jadi guru yang hebat akan Mencoba cari tahu masalahnya apa, satu, dua, tiga di depan Anda ada mobil, di depan Anda ada instalasi listrik, yang akan Anda kerja, silahkan, kerja, -pen. gimana, gimana, gimana, gimana, Mobilnya masih dibekal. Oh baik baik. Kalau mobilnya dibekal begini pak. Bagi anda ini adalah mobil pak. Bagi anda itu adalah mobil. Iya. Kalau tas sampah, sampah, sampah, busi, busi, busi. Busi, busi. ada pengalihan nih, tidak ada pengalihan. Iman, iman. Iman, iman. Iman, iman awas ke strom pak ada apa si yang cik pak ah ya ya Iya, ini mana? Oke, oke nah, ya. Oke, sudah meneh, ya, Oke. Ya, jalan, Mbak. Oh, sudah jalan, jalan. jadi, Pak. jadi ya, ya. Halo oke oke sekarang ya? siap ya? siap kalau Bapak, masalahnya apa tadi? ini pukul pengapiannya Bapak disini itu pukul pengapian biar-biasa si Tauka gak ada jadi jadi ngerti ya? jadi ngerti ya? baik, anda lebih dulu yang hebat dan anda mau ngomong itu lihat sangat hebat silahkan Bapak bisa tutup mata anda, Bapak tutup mata anda Silahkan Anda bisa menghitung dengan sangat hebat itu Ikuti saya Angka 3, 3, 3 hilang Angka 3 hilang sehingga Anda bisa menghitung dengan cepat menghitung saya: satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ikuti: satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Lebih cepat satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh. sepuluh. sepuluh satu dua empat lima <tuh> kita cek ya pak iman pak iman ada berapa? 10, 10 sepuluh hitung nah, yang ini pak yang ini berapa? ini pak itu satu, satu. <tuh>. 6, 6. 12. Olaapa, berapa pak? 9. <tuh. <tuh. 11 sekarang sebelas satu dua empat lima 4 tujuh dua empat lima satu dua empat enam satu, dua, empat, lima, tujuh, Yang benar siapa ya? Ini atau kata beliau 12 sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, 9, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, Awas sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, satu, <rires noise> 2, 4, 5, Yang yang mana ini? Bapak atau kalau 12 Kalau bapak kali kali 1, 2, 4, 5, 6 <S downhill> Nah, kami buat lagi satu dua empat, empat. iya dua <tik> <tik> belajar berhitung pak belajar berhitung nama mindset kita salah maka masalahlah salahlah tindakan kita ini pentingnya bagaimana mindset itu harus dirubah dulu. <tuh> mindset kita kalau benar maka benarlah yang lainnya. <tuh> ya, pertama dari mindset dulu. oke saya akan kembalikan Ini kita bisa lakukan yang aneh-aneh bisa. Bahkan kita tahu anak ini jujur gak? Itu begini, teknik itu. Yang uh, uyak -uyak, ini gitu. Dilakukan uyak-uyak, bagaimana? Ada namanya detektor kejujuran. Ada bisa. Oh mohon berat, berat. Angkat pak. Berat, berat. Berat deh. Oke okay, <laughs> baik, apa bilang Pak? Mentsetnya, katakan. Wahai pohon, wahai pohon, ringan kamu, ringan kamu, kayak kapas, kayak kapas, angkat Pak. Woi. Ini hebat kanudi. Iman. Belajar poli burung, Pak. Kaprok <tuk> e, eh kaprok. Eh kaprok e sama. Coba juga. Kaproknya aja, Pak. Gimana, Pak? Kasih nasihat dong, coba lagi coba lagi coba lagi Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah coba Pandonis coba Pandonis. <tuh> Gimana Pak Jarah, <Jangan>, Pak? <tuh> Paiman berapa? Ini suruh kan pelatih futsal. Oke, suruh ngangkat lu. kan pelatih futsal kan bisa ada yang angkat. Gimana Jarah, Pak? Merah aja ya. Oke. Okay. apa? Berimu. Mobil, Pak. Mobil di otomotif baik. Oke, Pak. Nih. Sekarang Bapak bilang kepada ini. Pohon. Pohon. Ringan, ringan. Kayak, kapas. Oh, angkat, Pak. Ringan Yeah. <laughs> yeah. Pak Nodi Pak Nodi Pak Han no pa Pak Han tidak bagaimana di isinya itu bapak ibu sekalian ya ini penting oke baik ini saya akan kembali kak nanti kalau enggak sampai di rumah begitu salah salah pulang istrinya salah ini pak sekarang bapak buat kepala awal bagian ini ya perlu pak ya dia buat kepala kurikulum ya nah kali ini aja nggak nggak bisa pak maksud anda cara ini gimana kasih nasihat pak Ajarin yang pertama awal di kurikulum ya jangan memelihkan guru terus dulu. kita Insyaallah bisa. Ayo Pak Dodi. Mentchatnya dulu, mentchatnya. Ini Mencet, seru teman-teman. Tolong aja biarkan. Oh. Oh. kalau enggak bisa saya. tahu banyak yang kagak ngimbut tuh. Ya, dibuka deh. Kalau ini kan membaca jelas ini. Aduh pusing makainya. Kaprok ada enggak yang belum jelas, Pak? Kaprok ada yang belum jelas enggak? Kaprok juga banyak yang belum jelas ini. makanya mau ujar apa yang kan tadi? Bro, lo ada tahu? Jangan salahin kaprok saya. Iya, belain belain. Belain, belain, belain. Iya, nggak saya salah. Mama jarang gini-gini, jangan tinggi loh. karena mungkin banyak keperluan ya, Pak. Jarang belain. yang benar jadi turun. Oh, dikit-dikit duduk tadi dibongkar. jangan tidur mulu gak ada kiprok, gak ada efek tidur. Ayo, si amir yeah. loh. Jangan, eh, ya. mulu, -mulu. mulu, udah mati pucal Dijin mulu, eh, menang, mantap, mantap, mantap, <tik> Oke, baik mantap, <ayo>. Oke, Pak <tik> mau coba lagi, udah cukup? Lebih enakan ini atau main pak? Kalau saya mah, mendingan enakan tidur di rumah. Kalau pada di, eh Pak Iman, Pak Iman? Oke, kalau menurut bapak gimana, Pak? Terbaik kita main kusamba. Sehat, Pak. Kayak misalnya, Pak? Hancuran. Ya, nanti keren selesaikan ya itu ya Jadwalnya masih puyong <tuh> Ya, si kaya Iman Yang buat siapa? Ya itu, jamnya belum ada jelas Katanya, makanya kaprok juga Katanya, <tuh> jangan agak jadi kaprok lagi Katanya, kan? Ya, udah tau kan ini oke, oke. Selama ini, mungkin kita Sering berpikir Ya Allah, kenapa masalahku sangat besar? Kita berpikir masalah kita besar, maka yang terjadi adalah masalah yang besar. Namun kalau kita berkata, wahai masalah, Allah Maha Besar. Itu berbeda. Bilang, wahai pohon, wahai Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dengan kebesaran Allah, aku, akan akan mencoba, mencoba, mengangkat, mengangkat. Pohon ini, pohon ringan banget, ringan banget. Allah, bapak, Allah, bapak, Allah, angkat aja, angkat aja. Wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, apa wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, kita bilang memang bisa, Pak. Tapi sulit itu berbeda dengan memang sulit, Pak. Tapi saya, saya, bisa, bisa bekerja, bekerja, bekerja dengan ikhlas, dengan, dengan, dengan tulus. Kapanpun, dimanapun, dimanapun dengan siapapun. Dengan siapa saya, bekerja. Saya, bekerja. saya bekerja karena Allah. Karena Allah berapa? Allah Anggap Pak, ringan sekarang? Oh iya, <tuk Seemasokannya> okay. iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya. Iman iya, ya. Jadinya Jumat jumlah tadi di berapa Pak? 1, 2, 4, 5, 11! ada berapa? Pak Iman, Pak Iman. <mukakan> <mukakan> Yang bener mana? Yang harus luruskan lagi berdua Yang benar, Pak bagian kurikulum Atau Pak Iman Pak? mana? Tua, ya? Benar. <mukakan> <mukakan> Kalau orang tua itu pakai pasal berlapis Gimana, gimana tuh, Pak Iman Gimana, yang orang pertama itu? pasal pertama orang tua selalu benar Yang kedua, pasal kedua Kalau kepada pasal pertama <laughs> Itu pasal berlapis Ya, kita mah turunin ya, ikut aja lah Gue nih, mau tidak Ya, kita mah dua-duanya ini tergantung kepala sekolahnya Yayasan yeah. Ya, saya sudah lari. iya ya? Sudah, ya, ya? yeah. yeah. lari <laughs> Tapi, cuma yang gak pernah buat, saya doang paling minum bawa efek ke sini. Kalau lihat Amin, di dalam juga kambing, kambing, kambing, kambing. kerja juga, kerja juga, kerja tidur. <laughs> di mana Pak ini ya? Wah, Ma, kita main pesawat nih, Pak. Oke nih? Gawat, gawat. Berat Ya, gimana Pak? Udah ya, udah, udah. Jadi ini gimana, jadinya? Saya kembali ke, apa Pak? Ke ruangan saya di otomotif, ya, Pak. Nah ini kantor saya, Pak sini enggak Bang. naik, naik, naik, naik balikan nanti jadi repot nanti ya. <tuk> <Ratedawahi>. <tuk> <Rekat>. <tuk> oh, iya, berarti dia tuh yang dibengkel dulu. <tuk> <tuk> <tuk> ya, nah, jangan apa, di depan nanti. Yang saya mau kalau depan mau jadi panitia ini gak ulangan, korek, korek, pakai nyok deh, korek. Belajar apa? Nasib tertutup begini, selalu iya. disalahkan. <love> <dia> <arrows> Waduh, jangan Man, jangan dibuka, Man, jangan Terbanyak dibuka Perbanyak salah, disalahin Kalau lagi ulangan, salah itu disalahin lagi Insentimnya, kecil Nah, nambah, nah. nah, nambah Man, mau dapat gorengan doang Atau orang milu, pahal ini, lupa, lupa, lupa Atau, lupa, Tuh, sampai jam 6 Gak ada minum, gak ada apa Gak nah. Kalau pertanyaan pengeluaran ditanyain kece katanya. <sumur> <sumur> <sis> di nanyain <sumur> <sumur> Ah enak malu malu Eh! mana? lagi? <sumur> <sumur> Gapan <Gimana lagi? sumur> dari bilangin jangan begitu gitu satu dua empat lima enam lu guru matematika siapa dulu guru si mah <laughs> <tuk> nih tanya sama masternya bantu nih wow asik <tuk> <tuk> <tuk> satu dua empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas atau salah bantuin makanya satu, ya. satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sepuluh lagi pergi lagi pergi lagi lagi tanya sama Iman di Google lah sih kan guru matematika malah siasat ya satu dua tiga, empat lima enam sekarang ini man Main nah ini satu setahun ini sekarang yang ada nomor berapa nih ya satu dua empat lima satu dua empat lima Oh, oh, oh, okay. eh, eh, angka ya, ada eh, <tid> nih, satu, dua, empat, lima, enam. Tiga, tiga, tiga, satu, dua, empat, lima, enam. Tiga, tiga, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, satu dua, Kira, Tidak. Tidak. Nah, iya, kemanaan, itu. Satu, dua, empat, lima, enam, tiga, kemana tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, 1, 2, ikuti saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah <yik> <ini>. <yik> <yik> ya, enggak, apa, apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ini 12 ya <tip> Pak, nama bapak siapa? Dodi Bapak, A video -video lihat Pak lo. Oke, bapak Ini punya siapa? ini Bingung. berarti ini pak simon yang salah, masak fotonya, foto saya namanya gini aja lah fotonya namanya, iman dia sayang namanya gini aja, salah gitu, gak jangan terima, fotonya, jangan di foto-foto ganteng foto sayang, gini aja, gini aja fotonya gak apa-apa, gak masalah lah <tuk> salah foto Ah, banyak ya? nah, punya lu punya punya lu siapa lo no, nah, punya <Buat. tipas> <tipas> awas awas ganti potong ini ya kita pakai pasal berhapis waktu men, malah aja lah. padahal saya bikin semua susah ini alamat bener ini buku jabrut loh tinggal mana ini tinggal di mana? padoni dimana tinggalnya padoni tinggal Istri berapa Pak Iman, Istri, istri berapa? Iya. Kalau diangkat jadi Turun turun turun Pada dia pulang kalau Dodi pulang mana Dodi? Pak Dodi. Bukannya pa Sumedang Pak Dodi? Sumedang wis siapa ayo. Ayo ayo payo… pa ayo. ayo. ayo Pak Dodi. bongkar Ya. Ya Pak Dodi ya. Ayo. Ada di ngapa Bingung dia. Bingung Ah kata Pak Iman itu punya dia katanya. Nah, ini namanya nama saya. <gulis> Tapi foto-foto saya pada dia. Kenapa? Kenapa yang mudah? Eh, alamatnya alamatnya. Oh, alamatnya bener. Apa? Gigi -gigi ya, lah, Eman, di, di, di, di, jam berangin. Normal jam berangin. Lah, emang di duku jam berangin? Lalu di mana mana? Yo. Lho <gulis> <gulis> mana di mana? Bener. Tempat tanggal lahir, mau bener. Ah, bener semua, loh Ada -ada yang salah. Oh, oh, ya salah. Fotonya. Foto foto foto foto foto foto foto doang ini. <tuk> ya, bisa, <tuk> Iman, Cek di polisi kali, Pak Doni. Pak Dodi Cek di polisi, Pak Doni luar <tuk> tempe, ya. tenang ma Mas Iman, mau <tuk> jadi panitia, iya, iya, iya, iya, Salaman, Salaman, Pak. <tuk> hey, hey, salaman. Salaman salaman. set. Salaman. Hey. Sekarang lepaskan dan anda kembali udah, udah, udah, sendiri nemtek nemtek udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, KTP udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ada namanya siapa? udah, namanya siapa? Dodi ya Pak Dodi yang sebelah kanan nah nah, nah, nah iman tuh lo <laughs> apa?